Dari tahun 90an juga sudah sering dipakai camping oleh warga sekitar dan para pecinta alam. Awalnya warga sekitar tidak peduli, namun setelah melihat banyak sampah berserakan, warga pun mulai sadar bagaimana nantinya kalau tidak dirawat nanti dampaknya warga sekitar juga. nya punya Puspa pada tanggal 13 Juli 2018 anak-anak terang teruna Kesireuri dusun Oier Sireuri mengadakan bak bersama warga sekitar sepakat untuk Puncak stop menjadi lingkungan alam Thank you. Thank you Thank you.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 Thank you. Thank you.